Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada kembali Lesti Fatih Update Akan memberikan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti Kejora Namun sebelumnya jangan lupa Persahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti kencora tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat ya, ada informasi juga nih mengenai Bunda Lesti langsung dari Bapak Zulfat persahabat ya saat diwawancara Kondisi Bunda Lesti saat ini masih memakai GIF penyangga leher meski sudah keluar dari rumah sakit. Saat ini kondisinya masih trauma dan ketakutan gak mau serumah dengan Rizky Bilar. Lekas sembuh dedek sayang ya mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kekuatan kesabaran tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita. Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan Semoga semakin banyak support dan dukungannya dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga di ada informasi penting ini langsung dari para host Dangdut Akademi 5 Biramzi, Irfan dan semuanya persahabatnya menginformasikan bahwa untuk pelaku KDRT itu tidak diperkenankan lagi untuk hadir dan tentunya mengisi acara televisi, radio Dan tentunya bersahabat ya kita mendapatkan informasi mengenai Rizky Billar Yang tentunya tidak lagi menjadi host di acara Dangdut Akademi 5 Langsung disampaikan oleh para host Dangdut Akademi Tetap, persahabat ya, kita juga berharap Bunda Lesti mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami bersama Lesti Kejora mudah-mudahan semakin banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat, perhatikan ada unggahan dari si Mas Gong Li satu jam yang lalu mengunggah Postingan foto ID card Leslar Entertainment masih ingat dengan Leslar. Persahabatnya, tentunya kita juga terharu dengan permasalahan yang tentunya dirasakan oleh Lesti dan Rizky Bilar saat ini. Semoga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mereka berdua. Berikutnya, juga, bersahabatnya kita lihat di unggahan Indosiar. Kembali, Indosiar mengunggah momen. Bunda Lesti Kejora bersahabat, ya. Saat tentunya audisi, masya Allah, Bunda Lesti tampil bahagia, tampil ceria. Kita kangen rindu banget dengan Bunda Lesti Kejora yang selalu tampil membuat kita ketawa bahagia. Bunda Lesti semangat terus, perjuangan Bunda Lesti, masya Allah, banyak penguat untuk Bunda Lesti, di antaranya BBL yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menjadi. Penguat Bunda Elastik Kejora. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar. Yakin banget Mimin, Dedek Lesti pasti bisa kembali ceria lagi. Peluk online untuk Lesti Kejora. Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga persahabat. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram, DwiFear98 mengatakan di kalimat komentar, Min boleh kasih saran gak kalau mau buatin Lesti acara drama musikal gitu bentuk support Bisa gak acaranya gak di up dalam waktu dekat ini Please nungguin dia tenang dulu masalahnya selesai dulu baru kalian menghibur dia Itu tanggapan dari salah satu fans sih ya Dan kita lihat juga ada kabar yang kita dapatkan yang diunggah oleh akun Lesti Alfati Epsi nih Persahabat ya ini ada sebuah kalimat pesan dari Kami ke Chandra. kita simak persahabat kalimatnya. Concern dari teman-teman Leslar, kita apresiasi. Sudah disampaikan ke teman-teman programming juga ya, mohon maaf kalau ada postingan saya yang menyinggung teman-teman Leslar. Titip salam karena saya tidak bisa balas DM kalian satu-satu. Siapa mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang menyakiti atau yang menyinggung Saya dan teman-teman Leslar lainnya Dan mohon maaf kalau ada komen ataupun DM yang Dulu fans Leslar dan sekarang jadi fans Lesti Lovers Yang kasar ya pak mohon dimaafin katanya tuh. Ini salah satu DM dari fans Dan kita lihat juga ada jawaban dari kami ke Chandra Iya nggak apa-apa, saya paham kok keresahan dari teman-teman sekalian memang momentumnya tidak tepat Semoga masukan dari teman-teman bisa ditanggapin dengan baik oleh tim programming kita Yuk sama-sama kita doakan, mudah-mudahan -mudah LSI selalu dikuatkan Dan kita lihat juga bersahabat ya kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah konsernya dibatalin Inilah perlunya kita berisik kawan Karena Sailan tidak selamanya gold Terima kasih sudah mendengar saran kami Pak Mirka Candra Sehat selalu Yuk tentunya kita berdiri untuk Bunda Lesti kejora, Dukung penuh untuk Bunda Lesti kejora. Kita semuanya bersama Lesti Mudah-mudahan bersahabat kita juga mendapatkan kejutan Hingga kabar baik mengenai Bunda Lesti